Pemandangan di ruang tunggu, Bandara Starno Hatta, setiap saat mondar-mandir kendaraan listrik untuk mengantarkan para penumpang untuk menuju ke ruang tunggu.